Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pipit Wahyuni dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan yaitu yang harus dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Sedangkan ada pengertian dari keinginan. Keinginan yaitu yang bisa dapat ditunda. Jadi kebalikan dari kebutuhan ya. Nah, di sini ada macam-macam kebutuhan, ada 5 menurut intensitasnya, menurut sifatnya menurut waktu menurut subjek dan menurut wujud menurut intensitasnya dibagi menjadi tiga yaitu yaitu primer, sekunder dan tersier primer yaitu kebutuhan pokok misalnya makanan, minuman dan pakaian dan kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang timbul bersama dengan adanya perkembangan misalnya televisi, komputer dan tas dan tersier yaitu Barang yang kemewahan mewahan Seperti rumah mewah Perhiasan dan mobil mewah Dan menurut sifatnya Ada kebutuhan jasmani dan rohani Kebutuhan jasmani Yaitu kebutuhan yang Berhubungan dengan Keadaan jasmani Atau fisik seseorang Terhadap barang dan jasa Ada contohnya Kebutuhan jasmani kebutuhan Dalam bentuk barang seperti makanan, pakaian dan lain-lain dan dalam bentuk biasanya seperti rekreasi dan mendengarkan musik dan kebutuhan menurut waktunya bagi dua kebutuhan sekarang dan masa depan. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus di, yang harus dipenuhi sekarang juga misalnya lapar saat makan eh makan saat, di saat lapar dan haus dan minum di saat haus dan satu lagi kebutuhan di masa depan yaitu dalam jangka waktu panjang misalnya asuransi di hari tua yang menurut wujudnya dibagi menjadi dua kebutuhan menurut mat, kebutuhan material dan kebutuhan psikologis kebutuhan material yaitu yang dapat yang dapat dilihat diraba, yaitu seperti buku sepeda dan alat-alat yang lainnya kalau kebutuhan psikologis itu kebalikan dari kebutuhan material yang tidak dapat diraba maupun dilihat seperti rekreasi, berdoa dan berteman, dan yang terakhir menurut subjek kebutuhan subjek dibagi di dua yaitu kebutuhan individu dan kelompok kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang dilihat dari segi orang yang membutuhkan seperti kebutuhan seorang petani dan seorang guru itu kan berbeda misalnya kebutuhan seorang petani yaitu seperti cangkul dan semacamnya kalau seorang guru kan bisa jadi komputer maupun buku terus kebutuhan kelompok yaitu kebutuhan yang digunakan secara bersama yaitu masjid jalan raya dan gedung-gedung sekolah sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh